Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesayangan kita channel Tiara Pedia. Sebelum menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di bawah laman video ini Sekitar 23 tahun yang lalu, Purwanto Heri membaca buku Nagara Kertagama Dan tafsir sejarahnya karya Profesor Slamet Muljana Terbit pada tahun 1979, buku inilah yang menggugah semangatnya untuk belajar sejarah dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis, bukan dari sumber tunggal yang sudah matang dan siap dipakai. Dalam buku itu terdapat ringkasan prasasti mula malurung tahun 1255. Berikut saya kutip bagian yang menyebut tentang Nararya waning hyun pada lempeng 3A. Ketiga Batara Parameswara mangkat, beliau adalah ayah Nararya waning hyun, permaisuri sang prabu seminimna dari perkawinan antara sang prabu Seminingrat dan Nararya waning hyun, lahir Sri Kertanagara. Oleh karena itu, Batara Parameswara adalah nenek Sri Kertanagara perlu kami informasikan bahwa Seminingrat adalah nama asli Raja Tumapel yang bergelar Wisnuwardana menurut Negara Kertagama memerintah pada tahun 1248-1268 sampai 1268. terbukti dalam prasasti Maribong 1264 namanya tertulis lengkap Sri Jayawisnuwardana Wardana Sangma Panji Seminingrat Nama istri Wisnuwardana dapat ditemukan dalam prasasti Burare tahun 1289 yaitu Jayawardani. Menurut Profesor Selamat Muljana, nama asli Jayawardani adalah Nararya Waninhiun. Pendapat ini sangat populer di kalangan sejarawan karena yang menyebut demikian bukan hanya Profesor Selamat Muljana seorang. Misalnya Profesor Bukhari pada tahun 1980 juga menafsirkan bahwa Nararya Waninghyun adalah istri Wisnu Wardana Akan tetapi, Hadi Sido Mulyo dalam bukunya yang berjudul Napak Tilas Perjalanan Empu Prapanca terbit tahun 2007 Membantah bahwa Nararya Waninghyun adalah nama asli Jaya Wardani Menurut tafsirnya, Waninghyun adalah nama laki-laki Bukan nama perempuan. Dasar pertimbangannya ialah nama ini kelak muncul lagi pada zaman Majapahit, yaitu dalam prasasti yang ditemukan di Bali. Tahun 1383, pada prasasti itu tertulis nama Paduka Parameswara Sriwijaya Rajasa, nama Dewa Biseka, sang Waning Waninghyun. Artinya. Woning Hyun pada zaman Majapahit adalah nama laki-laki. Maka tadi zaman Tumapel tentunya juga nama laki-laki. Di dalam teks Prasasti Mula Maluru yang berbahasa Jawa kuno, bukan terjemahan bahasa Indonesia. Teks tersebut saya temukan dalam disertasi Dr. Titi Surti tahun 2009 Yang berjudul Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuno Berikut adalah kutipan yang menyebut Nararya Hyun, Mewarang Rikalane Katatista Nira Pamanira Teher Pinaka Rama Tuhan Nira Sira Sang Lineng Kubuan Ageng Rama Nira Nararya Hyun. Kakinira, Ranakira, Sirasri Kertanagara. Karena arti teks di atas berbeda dengan apa yang ditulis dalam buku Profesor Slamet Muljana, tidak ada Batara Pramiswara dalam teks karena nama ini adalah pada lempeng yang lain. Rupanya Profesor Slamet Muljana telah menyamakan tokoh yang meninggal di Kebun Agung dengan Batara Pramiswara. Yang kemudian tidak ada kalimat dalam teks yang menyebut bahwa Nararia Waninghyun adalah istri Nararia Seminingrat. Dengan demikian, kalimat beliau adalah ayah Nararia Waninghyun, Permasyuri Sang Prabu Seminingrat dari, per dari perkawinan antara Sang Prabu Seminingrat dengan Nararia Waninghyun, lahir Sri Kertanagara, bukan terjemahan orisinal dari Prasasti Mula Malurung melainkan tafsir profesor selamat Muljana belaka. Adapun terjemahan yang orisinal atas kutipan teks prestasi di atas adalah serta pada saat pembangunan candi untuk paman beliau sekaligus menjadi mertua beliau yaitu yang meninggal di kebun agung ayahnya Hyun kakeknya anak beliau yaitu Sri Kertanagara kata beliau. Dalam kalimat di atas merujuk kepada Nararya Seminingrat, yaitu Raja yang mengeluarkan prasasti mula malurung artinya Tokoh yang meninggal di kebun agung adalah paman sekaligus mertua Nararya Seminingrat Serta kakek dari anak Nararya Seminingrat yang bernama Sri Kertanegara Sementara itu, Nararya Waninghyun hanya disebut sebagai anak tokoh yang meninggal di kebun agung Tanpa menyebut hubungannya dengan Nararya Seminingrat dengan demikian, memperhatikan kalimat teks di atas, maka Nararya Waninghyun adalah sepupu Nararya Seminingrat, menurut tafsiran Hadis Sidomulyo tahun 2007. Nararya Waninghyun adalah nama asli Narasinghamurti, kakek Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, yang di dalam naskah para raton disebut Mahisa Jampakar. Dalam Kamus Jawa Kuno Inggris yang disusun P.J. Sudmulder tahun 1982 dibantu S.O. Robson tertulis kata Nararia, ialah Nobel men yang mulia di antara para laki-laki. Gelar Nararia adalah gabungan dari kata Nara dan Arya. Gelar ini memang bersifat maskulin, hanya dipakai oleh para laki-laki saja antara lain Nararya Gunung Bayu, Pamanararya Sminingrat, Nararya Tohjaya, Pamanararya Sminingrat, Nararya, Sminingra. Nararya Murdaja, nama asli Sri Kertanegara, Nararya Sanggramawijaya, nama lengkap Da Raden Wijaya. Itu artinya tidak ada perempuan yang memakai gelar Nararya, juga tidak ada perempuan yang memakai gelar Arya. Lalu, bagaimana Nararia Turuk Bali Nama istri Jayakatwang Bukankah dia seorang perempuan yang bergelar Nararia? Nama tersebut adalah Ada di buku Profesor Selamat Mujana Yaitu Nararia Turuk Bali Putri Sang Prabu Yang Menjadi Permasyuri Jayakatwang Sekarang mari kita bandingkan dengan teks aslinya Yang terdapat pada lempeng 4A Nira Turuk Bali, Putri Nira Nararias Miningrat, Pinaka Parmeswari, Nira Jaya Ketiang. Terjemahannya adalah, Beliau Turuk Bali, Putrinya Nararias Miningrat, Sebagai Permasyurinya Sri Jaya Ketiyang. Ternyata pada teks Prasasti tidak ada gelar Nararia di depan nama Turuk Bali Itu artinya nama Nararia Turuk Bali adalah Tafsir Profesor Selamat Muljana sendiri Bukan orisinal terjemahan Prasasti Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Nararya Seminingrat dan Nararia Waninghyun adalah sepupu Bukan suami istri Karena mereka berdua sama-sama laki-laki Nararya kelak bergelar Sri Wisnuwardana sedangkan Nararya Hyun kelak bergelar Sri Narasinghamurti sementara itu Menurut naskah para raton, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni, sedangkan nama asli Narasinghamurti adalah Mahisa Campaka. Kedua nama ini hanya ada di dalam para raton yang ditulis ratusan tahun setelah peristiwa beliau. Ada kemungkinan bahwa Ranggawuni dan Mahisa Campaka adalah nama karangan penulis para raton, sedangkan nama yang orisinal menurut prasasti ialah Sminingrat dan Waninghyun.